Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lamsadi di sini dalam teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kiri saya ada sebuah rangkaian sederhana yaitu yang disebut dengan rangkaian flip-flop. Ya, sebetulnya rangkaian seperti ini sudah sangat familiar di dunia elektronika. Kegunaannya salah satunya adalah untuk membuat Lampu berjalan sederhana, atau membuat hiasan di uh, pamflet. Pamflet atau papan nama seperti itu sebetulnya rangkaian ini banyak sekali modelnya. Macamnya seperti di sebelah kiri saya ini, teman-teman bisa memilih di internet. Itu banyak sekali modelnya, atau bahkan teman-teman bisa membelinya di online marketplace ataupun di toko-toko elektronika di sekitar teman-teman, ya. Itu antara ya sekitar 8.000 sampai 12.000 Bahkan lengkap dengan baterainya Oke teman-teman Tapi uh, membuat sendiri itu jauh lebih memuaskan Dan bisa apa uh, menuntut kreativitas kita Oke langsung kita praktek saja Baik teman-teman kami menggunakan rangkaian yang sedikit berbeda bukan rangkaiannya sih yang ini berbeda tapi komponennya yang berbeda dari kebanyakan rangkaian itu di sini di Elco dan di transistornya Oke okay. kami di sini menggunakan eh uh, 9013 yang mana kaki-kakinya adalah EBC baterainya bisa 3 volt sampai apa uh, 12 kurang lebih bisa teman-teman Oke okay. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini Teman-teman bisa memodifikasi sendiri Oke okay. Kalau ingin lebih ringkas Pakai ini PCB Tapi karena ini untuk pembelajaran Kami tidak menggunakan itu semua Kami langsung menyodernya Oke okay. Ini Ini uh, resistor C9013. Ini adalah emitor basis kolektor EBC Oke, okay, teman-teman bisa mengeceknya sendiri seperti itu. Kemudian ya. Ini adalah resistor 10k. Kemudian ini ada elko, elkonya 10 mikrofarad lima puluh volt. Kemudian di sini kami menggunakan resistor sebagai pengaman. Sebetulnya tanpa pengaman, kalau hanya baterai 3 volt seperti ini itu bisa kuat lah begitu. Ini 330 ratus ohm. lednya ada dua langsung saja diikat seperti ini disodir seperti ini teman-teman oke ya kurang lebih seperti ini kemudian disodir dulu dua-duanya disodir seperti itu ya Oke, okay. jadinya seperti ini. Yang kecil itu dikasih resistor, kaki yang kecil di dalamnya. Oke, okay. kurang lebih. Kemudian, berikutnya adalah uh, menyambung dengan ini, dengan elko yang positif ke kaki yang ini. Dipelintir saja begini Ya Dipelintir saja Satunya juga begitu Yang positif ya Dipelintir ya Oke Step by step teman-teman Jadikan satu, tidak apa-apa begini. Oke, okay. jangan lupa disolder biar lebih kuat. Solder dulu kaki yang sebelah sini. Oke, okay. kurang lebih jadinya seperti ini keduanya dua seperti ini buat dua rangkaian seperti ini. Oke, selanjutnya uh, kan masih dua ya, eh masih belum tergabung. Kemudian yang sebelah sini, ya, kaki yang panjang ini menyatu dengan yang kolektor. Yang mana kolektor? Yang ini. C E, yang ini yang kolektor. E C E E B C, oke? Okay. Jadi nanti uh, kurang lebih begini, ya C-nya di sini. Ya, yang nggak panjang-panjang dipotong saja. Ya, ini dilipat begini teman-teman. Oke, okay. oke, lepas oke, oke, lama lama oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ini oke, oke, oke, Ya, seperti ini Oke, teman-teman Ya, ada tamu <laughs> Ini biasa ada tamu Ada tamu Ya Ini yang tamu Kehormatan Nelfati ya Sponsor dulu teman-teman ya <laughs> Dadah-dadah teman-teman Ya, dadah-dadah teman-teman Habis syuting dulu ya Kerja dulu ya Ya saya mau dulu dah Ya yeah. Oke okay, teman-teman Seperti ini Oke okay, ya Seperti ini ya Oke okay, Lanjut uh, Setelah ini kita akan Menggabung Yang ini dulu Ya yeah, yang ini Yang 10K ini Ya yeah. 10 k dengan yang basis 10 k dengan yang basis ya ini sedikit berbeda teman-teman ya sedikit berbeda dengan yang di sini oke sedikit berbedanya di mana di sini di katoda dan anodanya ya Oke okay. Bentar ya Maaf masih ada tamu Oke okay. Tapi uh, Tetap akan bisa insya Allah Oke okay. Kita pasang dulu yang Ke ini Ke Basisnya 10K ke basis Oke okay. pasang dulu seperti ini oke okay, teman-teman ya basisnya dua-duanya oke okay, digabung dengan 10K kalau di itu kan di rangkaian yang awal itu kan 100 ya. Tapi insya Allah bisa ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Saatnya menggabung kedua-duanya. Oke. Okay. Kedua-duanya ini digabung. Ya. Kita mulai dari yang rawan dulu, rawan konslet di E-nya, di emitornya, emitor dengan emitor ketemu. Emitor dengan emitor ketemu satunya dibalik begini ya, emitor dengan emitor ketemu. nya disoder Ya, emitor ketemu emitor. Oke. Kemudian ya. Eh, ada penukaran, istilah saya penukaran. Ya. Oke misalnya seperti ini eh, negatif elko yang kanan itu masuk ke basis yang sebelah kiri ya masuk basis sebelah kiri kemudian yang sebelah kiri masuk basis sebelah kanan nah ini yang yang kadang-kadang orang-orang eh, bingung seperti itu tapi tidak perlu bingung teman-teman. ya kalau kalau anda nyala atau konslet ya ulang lagi dari awal namun juga belajar oke disodel. oke oke sudah masih ada satu Elko yang belum masuk nah ini nah, seperti ini Wah, ini kelihatan semurawut sekarang. Oke, <laughs> oke, okay. okay. sudah. Kemudian, yang ini, ya. yang ini, semua nyambung ke ya, nah, ini, ke anoda ya, ke anodanya uh, LED. Oke, okay. nyambung ke anodanya LED, di jumper semuanya. Oke. Okay. Kalau nanti tidak menyala kemungkinan di uh, anoda-katodanya ini terbalik teman-teman Oke okay. okay, ini disoder dulu Soder Oke okay. Sip Yang ini juga disoder Kesini Saya siapkan dulu kabelnya Kabel sambungan Siapkan kabel sambungannya Oke, okay. yang disambung adalah yang ini. Ya, yang ini, yang ini, yang ini. Oke, oke dengan ini. Anak, oh, kamu. Ya. Buka sama Umi, jangan di sini. Malu sama tamu. Oh ya, dah oke. Okay. Yang ini sambung ya dengan yang ini. Bismillah. Mudah-mudahan nanti langsung menyala. Kalau anda ini, ndak menyala ya, teman-teman. coba sendiri. Oke sudah tersambung semua. Sekarang tinggal menyambung untuk yang baterainya. Yang positif, ya. Yang positif dengan yang ini. Ya. Dekatkan dulu. Yang ini. Yang negatif dengan yang emitor. dengan yang ini. Timahnya kurang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan nyala Pasannya masang Baterai Bismillahirrahmanirrahim Tak menyala kan? Kenapa ini? Apakah anoda katodanya terbalik? Apakah Ya A B C Apakah baterainya kurang kuat? Tidak menyala. Saya akan nyoba ini dibalik LED-nya dibalik teman-teman ya, coba ya. Teman, -teman ini terbalik ya. Uh, Emitor. Uh, katoda anodanya terbalik Cuma belum bisa berkedip Ya Dan jelas ini insya Allah, Bisa seperti itu Hanya perlu dibalik Di sekitar sini teman-teman teman-teman setelah diganti Ya diganti katodaan anodanya Ya tadi seperti saya bilang di awal terbalik Ternyata ini bisa teman-teman Nah ini kan cepat Ya Kalau ingin lebih lambat Teman-teman Ya kapasitas kapasitornya atau elko nya ini diperbesar Oke Itu saran dari kami seperti itu Ya Alhamdulillah ya ini berhasil ya seperti itu. Oke. Ini lampu flip-flopnya berhasil. Ya semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.